Lahir hari yang cerah di kebun kunang-kunang, sebentar lagi ada anggota keluarga kebun yang baru. Kita sapa dia, yuk! Huh? Uh.